dan ada toleh saya di lebah di bobo eh budak teh sare eh bejo teh hura hura eh eh cek konten eh, jam sabaraha ieu jam sabaraha ieu eh budak teh belenggok Simut di Kemangan, Mukos, Barbie, undang undang yang sejam sebarahan, hewan tenang lainlah, eh, hewan tenang lainlah, eh, hewan tenang lainlah, eh, hewan tenang lainlah, hewan tenang lainlah, hewan tenang lainlah, hewan tenang lainlah, hewan tenang lainlah, di acaranya eh acara di segmen segmen terbaru dari MXPL25 yaitu menjelajah makanan-makanan yang ada di yang ada di di sekitaran kita lah yang murah tapi gak murahan oke okay? pokoknya ikutin keseruan kita di segmen terbaru dari MXPL25 eee uh, pokoknya kita akan datengin datengin warung-warung yang jual yang jual-jual makanan yang enak lah pokoknya tapi gak murahan murah tapi gak murahan pokoknya <tuk> ikutin keseruan saya oke okay? yuk gas oke okay, kita sekarang mau langsung jalan <tuk> Oke okay guys, kali ini kita sudah nyampe di tempat sebelah yang lagi viral, rame banget guys di sana guys. Kita lihat. oh kita... uh, iya rame ya. Oke okay guys, kita langsung huh? <laughs> mau tanya-tanya langsung sama pedagangnya. Oh. Ah, kita langsung mau tanya-tanya pedagangnya, kita mau beli sebelah. Mantap, gas. Oke okay, di terlihat banyak bestir ya teh eh mau mau mau mau mau beli Ular, atau? Oh, okay. <smug> <smug> mau beli عليه. <tuk mau mau mau mau mau mau mau Nah, Suaminya aja selaminya ada, ada. Oke, <coughs> nah, ada, ada sebelah apa aja? Ma'arit Ada sebelah pulang sebelah Ada sebelah maso. pulang, ada sebelah baso Terus? Ada sebelah teker Ada Yang paling... KPR. Yang paling... Laku di disini Sebelah apa? Ma'arit Eh, kemarin <laughs> Tepepi, yang paling laku di sini sebelah apa lagi? Sebelah ya tulang boleh satu, Tepepi. Terus apa lagi yang paling? Ya yang paling Yang paling enak di sini apa lagi, selain? Gas, enak, semuanya enak-enak. Pokoknya bikinin dua yang paling enak di sini oke? Oke, Bos. langsung proses pembuatannya seblak yang paling enak di sini, guys. Kita mulai. Gas. Yes. ternyata belum urung. <laughs> Gasnya nyampe ya, ternyata. Aduh, kacau, guys. Alah. Wah, yang ini urung. Enggak. Yang ini urung. Oke kita tuangin minyak goreng, kasih bumbu, bumbunya bumbu rahasia ini guys ya tidak boleh dipilu sama siapa-siapa. Bawang merangkung, daun jeruk, yes. daun jeruk, guys, daun jeruk biar wangi. Yang ini mesin bakso, yang ini blak bakso yang ini lada apa seninya? jangan lada cek, <laughs> jangan lada cek ini ini dikasih air biar ada cairnya. cair jangan air, etak-etakan nih. Oh. <laughs> cair jangan air, etak-etakan ini. Ya. nah dikasih bakso, dikasih ini. wow, yang ini luar <tuh> biasa sekali guys. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh menibere merah nih menibere merah ye lah lamun cek orang Sunda mah nya siker pakor ya siker di Cina ta ye judo na siker pakor sayur-sayuran juga ada hijau-hijau topping topping ya benar topping yang ini jangan lada kering biar yang ini yang lada dikasih lalu stop stop stop oi go nang Nyata ini bukan buat kita, buat orang lain yang beli. ngantri dulu, guys. soalnya di sini banyak banget pembelinya sampai ngantri kita juga. ini nunggu dari jam 5 subuh. Jam bagian 5. jam, jam berapa? jam sekarang jam 2 wah oh, saking ramenya ya. saking ramenya. ini teh udah muka ini dari tahun berapa teh? 2010 ada? 2010 ada? Belum. 2015-an. Satu mengandung anak 3 bulan. Sekarang anaknya udah mau no, 6 tahun. Berarti dari 2015-an 2015 lah ya. Dari 2015-an sampai ini merintis usaha ini menjanjikan banget soalnya dari pagi sampai sampai malam pun masih ramai di sini guys. Omset per hari berapa? Suaminya yang jawab, juta. A, juta. Gak, Gak tentu, Kadang, kadang di angka 2, ada A. Kadang di angka dua, kalau lagi rame, jualan ini doang sebelah. Tapi menguntungkan, menjanjikan banget. Kalau lagi sepi, ada 1 se A. Sekitar Sekitar satu juta. Kalau lagi sepi, kalau lagi rame dua juga bisa lebih. Sehari ya? Sehari. Wah mantep banget. Kalau seminggu dua kali tujuh, 10 M? Uh, pokoknya banyak banget deh lihat ini makanannya uh oh, ini menggoda ini lambung guys mantap pokoknya lambung kena ya lambung kena pokoknya ini tapi Lang dari sini kita langsung kasih Pak <laughs> pokoknya mantap ini uh. Oke kita tunggu aja di sana di kursi ya yuk, yuk. Sekarang eh, makanannya sudah datang. Di sini ada cilok tulang. Di sini ada japlak japlak tulang juga sama mercon ya. Oh, ini yang mercon tulang. Uh, cilok mercon tulang yang ini japlak tulang, cilok. Oh. yang ini rasanya gak terlalu pedas yang ini. Kita cobain dulu airnya dulu yang pedas. Oh, yang gak pedas dulu. Kita coba dulu udah segar segar kita coba yang lada kita cobain yang pedes enak enak kita pakai jeruk biar mantap dimakan makan minumannya udah datang di sini ada uh, es apa ini es coklat es coklat keren kita cobain dulu yang yang pedas sepeda eh, yang ini dulu lah yang yang nggak ada kita cobain ini jamblak ya Bismillahirrahmanirrahim, oh, ya Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kriuk ya mm. Mm. Mm. Mm. Mm. enak banget jadi ininya tuh masaknya gak dihijiin Jadi Ininya dulu si tulangnya dulu Sama kerupuk Sama kerupuk Terus di akhir dikasih topping-topping Apa ini tuh? Japla Kita cobain lagi Hmm Sampai kedengeran gitu ya? Saking kriuknya Saking kriuknya ini hmm. Sekarang kita cobain yang udah mercon. Kita cobain cobainnya. Level berapa pada Ini level 200. Mantap. 200 dikurangi 119 Yakin pulang enggak digandeng? Kayaknya sih siapin ambulans aja. Kita cobain yuk. Hmm. Kalian yang suka makanan-makanan pedas kayak gini bisa datang langsung ke warungnya sebelah teh Pepe yang ada di Jalan Mekarsari sekitaran daerah Babakan Parakan Lima lah bisa ada di Google Maps Teh Pepe sebelah di Facebooknya juga ada kalau yang belum tahu tapi saya yakin kalian sudah pasti tahu soalnya ini viral banget kita coba intolannya. Mm. <SILENCIO> Mantap lu. Mm. Yeah. Okay, okay. okay. okay. okay. okay. Kita cobain lagi. Mm. Yeah. Kita campur sama apa? <SILENCIO> sulit berkata-kata guys, ini Nah, hmm. langsung minum es ya. Luar biasa pokoknya. Kita cobain esnya. Kucu-kucu, kecap-kecap, trot out. Ew. Ah. Ow. Suara apa tuh? <laughs> hmm. Pokoknya kalian wajib wajib datang ke kedainya ps di sebelah asli rasanya tuh anjing banget, yuk! Apa, yuk? Eh, jangan-jangan itu ya? Yuk, Mama Dang, yuk! Ayo, <tuh> <tuh> biasanya tiap hari, tiap hari itu di sini rame banget. Kemudi kita juga tadi nunggu sampai senyaman ya lebih lebih kenyang lebih soalnya tadi nggak terima bang ini. ini juara banget kalian pecinta pecinta lada lada pedas pedas kalian boleh mampir ke sini harganya murah banget hmm. pokoknya uh ini Tulangnya tuh bukuk banget, tulang lunak gitu loh yeah. tuh, tulang lunak luar <laughs> biasa nih guys Sampai lehoan ya? Sampai lehoan aku ya ini, kalau lagi liat uh -huh. banyak cocok banget, cocok banget buat mengganti obat, obat sakit kepala Kita cobain nih Ini uh. hmm. Uh. Pokoknya di sini buka tiap hari. Buka tiap hari di sini. Enggak ada liburnya. Pokoknya tutup eh buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ramai banget ke sini. Katanya nggak ada tutupnya. Iya maksudnya jamnya. Tiap hari buka dari jam 8 sampai jam 10 malam Nah gitu dong hmm. yakin habis tuh domang kok kayaknya enggak bakalan ya <tuk> tapi pengen sih habisin cuman perutnya perutnya udah kalau kuat dihabisin ya kalau gak kuat mah ya gimana lagi <tuk> cocok buat makan sama pacar juga bisa soalnya di sini free juga ya. Uhum. Pokoknya kalian banyak datang di sini. Wah, hmm. kita eh, saya <tuh> Oke guys karena lada saya jadi balelo saya mau fokus makan nah, habisin ini sama ini karena kalau gak fokus, uh, di sini tuh meronta-ronda guys, menghuruh-huruh ya, menghuruh-huruh guys asli. Jadi nah. harus fokus lah. Soalnya kalau gak fokus, bahaya, bahaya banget. Saya mau fokus ya okay. dulu. Oke, okay? chip. <tis> <tis> Akhirnya saya bisa menghabiskan dua mangkok Wah, <tis> dua mangkok. Cilok mercon tulang sama hai, tulang Cilok mm. Lihat guys Abis akhirnya hai, ambulan Ambulan Aduh Akhirnya Akhirnya aduh Pokoknya buat kalian yang mau yang mau datang ke sini bisa langsung datang ke warungnya sebelah TPPV Kedai ya? Kedai ya Kedai, Kedai Kedai sebelah TPPV yang ada di jalan Mekansari, para kandima pengentolan sekitaran itu Sukabumi ya, ini Sukabumi ini daerah Cikembar Pokoknya kalian harus datang ke sini Kalau tiap hari buka dari jam 8 sampai jam 10 malam Pokoknya Ditonton terus konten-konten saya di MXBA25 Jangan lupa like, komen, and subscribe. Tunggu saya di warung anda. Hmm.